akan menyampaikan sesuatu kali yang mungkin info ya info atau versi yang kita paham itu kan. Jadi nek, misalnya memang memang kan ada satu versi yang mengatakan bahwa banyak coto dengan banyak sosro itu beda. Walaupun ada juga versi yang mengatakan bahwa itu satu orang tapi anak sih ngobrolnya beda. Nek, kayak banyak coto itu itu itu cuman kakak. naik banyak sosro itu kalau dari sisi minimal yang ada satu literatur cerita banyak sosro itu itu anaknya Raden Baripin dengan tatapan Mekas yang memang diutus oleh Raden Baripin untuk ngabdi maring masih luhur minimal itu ada di buku babat Banyumas versi Orde yang, yang yang dijelaskan oleh Fahri Hamzirun mungkin seperti itu jadi jadi banyak kalau banyak sosro dengan banyak sosro itu berbeda dan dan Joko Kaima itu masih keturunnya banyak sosro Orang Joko Kaiman sekali lagi ini versi jadi bukan yang berbeda ya minta maaf, berbeda ya kita saling menghargai perbedaan Yang penting kita kan saling saling mengkaji sama-sama dan kita mungkin saling menghormati satu perbedaan nah, Jadi kan perbedaan itu indah sebenarnya, kalau orang yang memang dewasa satu perbedaan itu indah